Oke, okay, setelah Anda tahu posisi 1-4 dari 10 film India Kerajaan. Sekarang saatnya kita bahas posisi 5-6. 5. Padma 2018 Padma 2018, atau Padma adalah film bertema kerajaan lainnya yang disutradarai oleh Sanjay Lila Bansali. Film ini dirilis pada 2018, 3 tahun setelah Sanjay Lila Bansali menggarap Bajirao Mastani. Fatma Afat, 2018, berfokus pada seorang ratu cantik yang tersohor bernama Rani Padmini atau dikenal juga sebagai Patma Fatih yang diperankan oleh Dipika Padukone. Dia dipersunting oleh Raja dari Kerajaan Mewar, Ratan Singh yang diperankan oleh Sahid Kapoor. Konflik terjadi ketika ada seorang pengkhianat dari Kerajaan Mewar diusir. Ia kemudian pergi ke Delhi, mengadu ke sultan Alauddin Hilji, diperankan Ranversing, dan memberikan kabar tentang kecantikan Padmafati. Sultan pun penasaran dan ingin mendapatkan Padmafati dengan berbagai cara. 6. Asoka, 2001 Asoka adalah film yang dibintangi oleh Sahruhan dan Karina Kapoor. Film ini berkisah tentang Asoka sebelum ia memegang kekuasaan dan menjadi raja termasyur dan terbesar di India. Kisah filmnya sendiri dimulai ketika Asoka ingin melatih keahlian bertarungnya agar lebih sempurna dan ia juga sedang mengatasi konflik yang terjadi di kerajaannya sendiri. Asoka pergi mengasingkan diri dan bertemu dengan seorang gadis bernama Kausaki. Asoka jatuh cinta dengan Kausaki dan mengajarinya cara bertarung. Pada akhirnya Kaswaki pergi dan Asoka menganggap Kausaki mati. Asoka pun menantang berbagai kerajaan yang menolak kekuasaannya. Film Sarukhan ini termasuk film bertema kerajaan yang megah. Film ini juga mendapat banyak pujian. Film yang disutradarai oleh Santos Sivan ini menjadi salah satu film box office pada masanya. Sekian video tentang 10 film India kerajaan ini. Untuk mendapatkan informasi film lainnya, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.